Mama, aku mau mancing ikan. Ayo. ayo. kita mulai mancing ikan. Ayo, ayo, ayo. Enjen dapat apa? Ayo. ayo, ayo, ayo. Ya lepas. Ayo dimakan umpannya ya. Ya lepas lagi. Kuda lautnya nggak mau makan tuh. Waduh. ya masuk lagi wah pemaksaan tuh nih kalau ini taruh sini ya dapat iya, dapat kalau nggak bisa dipancing still. wah ikan warna biru jadinya pakai tangan pancing ikan yang kecil ayo warna apa tuh ikannya warna apa Jen warna biru ren apa tuh warna biru huh? lagi. lagi lagi ayo oren. warna kuning dimakan juga umpannya Hah, ada buaya harus digigit jangan dipegang wah ayo cepetan mancingnya nanti keburu dimakan buaya ikannya Ayo, ayo, ayo! Ya, nggak mau, ya? Enggak oh, mau, nggak mau makan. Ayo, yang mana? Kamu bisa mau? Enggak mau makan? Uh, awas! Tadi gigit buaya nih. Ada bintang laut. Kita simpen aja bintang lautnya. Ngapain kita mancing lagi? Coba nih, makan, nggak? Wow ada oktopus, oktopus sugrita, teman-teman, nggak bisa dipancing oktopus. Iya, dapat lagi. Huh? Eh, ini. apa? Kiting. Kepiting. mamah juga mau mancing nih mancing apa ya, ayo kita lomba yeay ya lepas kita <tuk> mau makan yeay Ma teman-teman, mamah jen dapat ikan warna ijo eh, iya nggak mau taruh sini, taruh sini taruh di dos ayo, ayo mancingnya cepetan Ntar dimakan buaya, ayo Wow, guys, ada buaya dua i yang satu warna abu-abu Yang satu warna hitam ke hijau-hijauan Wow, ada lumba-lumba juga Oh, lumba-lumbanya berenang Lumba-lumba Kita simpen Waduh, dibalikin lagi lumba-lumbanya Ayo abisin taruh sini mancingnya. angsa. Angsa. Wah, ayo kita mancing lagi. Ayo balapan yuk sama Mama. Siapa yang menang dapat ikan duluan. Wah, menang dapat ikan duluan. ayo yuk. cepet. Ayo cepat habis ini ikannya. Ayo. Gigit ada. Ayo, ada kura-kura teman-teman. Warna hijau. Ada kura-kura simpan, Jen. sini yen kura-kuranya. Ih, ya, enggak mau dia. Aduh, diambilin ikannya ada sabaran dia ya, temen-temen gak dapet-dapet mancingnya nggak pada nyangkut ada ikan pari buaya kepiting kura-kura kerang ikan warna hijau sore abis oke okay, teman-teman terima kasih sudah menonton Jen memancing ikan ye sampai jumpa lagi dadah